ke Saya akan merangkai jiukai ke mana ikenobo temanya Natal. Wadah yang saya pakai ini wadah kaca tinggi. Sebetulnya ini yang wadah ada sepasang ini. Yang satu lebih tinggi lagi. Nah wadah ini saya isi foam ya. Nah saya pakai ornamen ornamennya di sini ini kayu ranting yang saya cat warna gold ya. Lalu saya tancap di Kensan ini hanya saya tusuk pakai ini aja pakai kawat aja ya, jadi dia nggak permanen. Lalu saya pasangin bola-bola Natal di sini beberapa bola-bola akal -bola dan saya gantungin juga bola-bola Natal ini. Jadi di sini ada sedikit sisa foam untuk bunga. Bunganya yang saya pakai hari ini pakai simbidium. Sim videonya seperti biasa pakai cube, cube nya ini saya kasih kawat. Jadi saya nggak kasih lidi tapi saya kasih kawat karena saya lebih suka supaya dia bisa moveable, bisa saya puter-puter. Lalu saya kasih carnation standar, ada carnation spray, ada gipsopila atau baby Breath. lalu ada daun aglonema yang saya suka banget, daun aglonema ini karena dia pinggirnya ini warnanya merah rupanya ternyata aglonema ini namanya lipstik, julukannya kayak orang pakai lipstik di pinggirnya ya, oke okay. mulai-mulai saya akan pasang dulu si aglonemanya ya ini udah saya kasih kawat di sini saya punya space di sini agak sedikit sempit jadi saya akan taruh di sini Satu lebih besar, saya akan taruh dia di belakang Mengarah agak ke belakang Iya, Jadi ada satu di depan, satu di belakang Kalau kita lihat dari samping seperti ini Satu di depan, satu di belakang lalu setelah itu, saya akan pasang bunga utamanya bunga utamanya, Symbidium ini, walaupun dia pakai chute saya tetap mau dia mengarahnya agak ke depan ya. Nah, Symbidium ini kadang-kadang dia nggak uh, mau smile sama kita, tapi dia cakep juga sih ya. jadi kita taruh dia agak ke uh, jadi hanya kawatnya aja yang masuk ke dalam form. Nah, karena dia pakai kawat, mudah buat kita untuk digeser-geser. Kiri ke kanan, mau lebih atas atau mau lebih bawah, bisa. Ya. Lalu yang satunya lagi, di belakangnya. Iya, jadi satunya agak ke belakang, satu agak ke depan. Seperti ini. Iya, bunga utamanya sudah jadi. Ya? Lalu seperti biasa, saya kasih aksennya. Aksennya di sini agak nyumpet. Juga udah saya kasih kawat di sini. Saya nyumpet, saya taruh di sini, di nyumpet. Lalu saya punya Carnisian Spray, saya akan pasang agak di dalamnya. Atau kita juga agak sedikit smile juga Iya yeah. Dia lebih panjang dari carnation yang ini ya. Jadi dia agak ke depan, smile sama kita Supaya tetap ada dimensinya ya, walaupun ini Sudah banyak bola-bolanya Lalu saya akan kasih Carnation yang panjang Akan saya kasih dua, yang tinggi maksudnya ini untuk dramanya jadi untuk ada kesan uh, space-nya, karena di sini semua kan udah agak rapat ya, jadi saya mau kasih di atas sih lalu saya akan kasih dua. ya, yes. arahnya juga tetap satu ke depan, kalau kita lihat dari samping, jadi ini rantingnya, di sini ya bolaknya di tengah. Lalu dia maju lagi, maju lagi. Jadi antara ranting atau bola-bola yang di sini dengan simbiudiumnya ini di sini tetap ada sesuatu untuk uh, unitinya ya. Nah. Sudah jadi. Sekarang saya mau kasih pengisinya atau aksirainya yaitu baby breath. Karena ini temanya untuk Natal jadi agak sedikit mewah, agak sedikit apa? memakaian materinya lumayan agak banyak. Saya akan pasang di sini, ya. Lalu agak sedikit di depan. Oh, di depan sini juga boleh kasih sedikit nyumpet aja, samar-samar. Nah. Di belakangnya saya juga mau kasih. Supaya dia ada yang di ke belakang. Dari depan dia ngintip titip aja. Nah, di samping kalau masih jelek, saya akan kasih sedikit supaya nutupin yang mekanik-mekanik kayunya. Oke. Okay. Sudah jadi rangkaiannya. Jadi ini rangkaian tema natal Lalu untuk lebih semarak lagi, saya akan kasih sesuatu sebentar ya. Yang punya Santa, kita taruh Santa di sini. Nah, jadi ini kalau untuk display untuk Natal cocok sekali ya. Oh ya, saya belum putar nih. Kalau saya putar di belakangnya, sampingnya seperti ini. Jadi ada yang bunganya tetap ke depan, ada yang di belakang. Oke, okay. Jiuka Tema Natal sudah selesai. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa untuk di-share, di-like, dan di-subscribe. Terima kasih.